Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Leslar Dimanapun kalian berada halo, kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar halo, halo, dan Rizky halo, Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, halo, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentang kita keunggah pertama. Di sini ada kabar spesial soal fashionnya Abang Rizky Bilar, sahabat ya, ada sebuah ungan postingan jam tangan yang dipakai abang bilar malam hari ini sahabat ya tentunya jam mewah harganya selangit tentunya bukan kaleng-kaleng bisa diharga tentunya seharga rumah luar biasa ini adalah jam tangan yang disebutkan oleh papa daniel pesawat, ya. ketika diwawancara dan tentunya ketika Rizky bilar pulang ke rumah mengambil jam tangan seharga rumah wow ini membuat kita semakin bangga, para sahabat yang mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga dan telah diunggah dan direpost oleh akun di Instagram, sendal putih, anuskorbilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah, ini kali ya yang dibilang si papa kemarin ambil jam tangan di rumah yang harganya Billy bilang seharga rumah, wow persahabat ya. Kita lihat persahabat ya harga tentunya jam tangannya rezeki bilar di sini kita lihat tentunya dirupiahkan satu miliar tujuh juta dua ratus rupiah. Wow luar biasa persahabat ya. Mudah-mudahan saja selalu barokah dan berkah untuk rezeki abad Rizky pilar Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga. Di sini ada unga spesial yang tentunya membuat kita bahagia dan tentunya ketawa, para sahabat, ya. Kelakuan dari Papa Daniel yang tingkah lakunya semakin kocak dan semakin gesrek, para sahabat, ya. Seperti tentunya Naruto, luar biasa. Ini tentunya... Membuat kita semakin bahagia persahabat ya Kita lihat ada sebuah unggahan postingan juga tiktokan dulu sebelum follow Wow kayaknya bakal ada kejutan dari Papa Daniel untuk Rizky Bilar sahabat Dan kita lihat juga ada sebuah unggahan percakapan pesan langsung persahabat ya Untuk di take down video Papa Daniel ini Kita lihat dari Bang Ben Kumbang Tolong dihapus dulu ya Yang mana Bang Ben yang tiktok papa siap banget ya Maaf ya mau buat surprise Kalau beredar entar gak surprise lagi dong Kata Bang Ben ya Waktanya bakal ada surprise Kejutan dari Papa Danili untuk Abang Bilar Mudah-mudahan saja tentunya kita doakan Yang terbaik untuk keluarga Leslar selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari guest-nya bang Arief, para sahabat, ya dan tentunya ada kalimat yang dituliskan yang masih bilang settingan sini ngobrol sama saya biar saya setting otaknya biar benar dan tahu cara berpikir yang baik. Lagi-lagi bersahabat ya banyak sekali tentunya orang-orang yang mengusik masih iri dengan hubungan Leslat. Kita doakan saja mudah-mudahan Lesi dan Bilar selalu dilindungi dan tentunya selalu dijaga oleh orang-orang baik seperti Bang Ariel Luar biasa bersahabat ya kita makin bangga mudah-mudahan tentunya kita semakin kompak dan solid mendukung, mensupport, mendoakan Lesti dan Rizky Bilar Tetap pentingin channel ini, para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan tentunya, kita tunggu saja kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar bahwa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.